kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa syukurillah. wassalamu ala Rasulillah. Sayyidina wa Maulana Muhammad bin Abdullah. Wala haula wala quwwata billah, billah amma ba'du. Hadirin yang Para masyayikh, para kiai, para sepuh ini sepuh Oktober, khusus Bandungan, Gombong, para pejabat yang berkenan hadir di panggung hadir, Bapak Pandin, yang awal saya dari Sampit itu bersama anak-anak, MJB, NSB, Mas Andri, dan kawan-kawan, segenap panitia pengajian yang saya banggakan anak anakku hadroh, apabila khusus ke warid bolo semoga bocilnya makan meneh amin assalamu alaikum muslimin wal muslimah, jamaah ingkang bersorawuh wonten acara maulidun nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to amiri laru mrico saya datang ke wonosari dengan membawa trisna Tidak akan mungkin acara malam hari ini terlaksana kecuali dengan adanya cinta Saya selalu mengatakan cinta yang berawal dari hati, cinta yang berawal dari mata Hanya akan berakhir dengan air mata Tetapi cinta yang berawal dari hati tidak akan berakhir sampai mati Demikian juga cinta kita kepada kanjeng Nabi. Cinta yang didasarkan bukan karena pandangan mata. Karena kalau cinta harus dimulai dari mata, maka selamanya kita tidak akan pernah mencintai Allah Ta'ala. Cinta yang didasarkan kepada mata, tidak akan pernah mencintai kepada baginda. Tetapi cinta itu berawal dari hati. Maka saya selalu mengatakan kepada mbak-mbak, Cukup cintailah pasanganmu dengan menggunakan hati Jangan pernah kamu cintai pasanganmu dengan menggunakan jiwa Kenapa? Karena kalau kamu putus dari pasanganmu cukup sakit hati Tidak sampai sakit jauh. Maka sebagai salah satu bentuk cinta itu apa? Iai datang debannya pun ikut datang karena ujung sis. Yeah. -E. ini ganteng tapi yeah. <laughs> Dorada itu cekak ke santeng Itu Ini memang gak ya, mau gogi air Kemulah, dua hari ini saya dikejar-kejar wartawan berkaitan dengan komentar saya, memberikan tanggapan dan respon terhadap seseorang yang menghina seorang habaib, tepatnya guru kita semuanya Maulana Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan. Yang pertama perlu saya sampaikan, saya memberikan respon dan tanggapan itu karena perintah para guru yang merasa gerak terhadap apa yang disampaikan oleh orang ini kepada Habib Lutfi Habib Lutfi itu tidak hanya merupakan aset Indonesia tapi aset dunia kenapa? karena beliau adalah merupakan presiden jamaah Toriko anak sabadiyah dunia satu yang kedua posisi beliau sebagai sekjen ulama sufi sedunia yang ketiga, posisi beliau sebagai one team press, Dewan Pertimbangan Presiden. Jadi ketika ada orang menghina Habib Lutfi, ini mohon maaf, rentetannya panjang. rentetannya panjang. Oh, enggak panggung, benar-benar awir Ini kawasan oh, 4 jip pasukan jip Cinawarkulowo. Saya ulangi, ketika ada orang menghina Habib Ludwig, berarti menghina beliau dalam banyak posisi. Supaya adik-adik yang kecil ini tahu siapa Habib Ludwig. Satu, nge, beliau Presiden Jatman. Jamaah, jamnya jama, Alitorito anak Sabandia. Tidak hanya Indonesia, dunia. niku Presidennya Habib Ludwig. Yang kedua, beliau sekretaris jenderal, nopo ulama sufi sedunia. Yang ketiga, beliau sebagai one team press, Dewan Pertimbangan Presiden Bapak Jokowi. Yang keempat, beliau panglima besar, bangsa, barisan ansur serbagu. Kulok, santrine, habib Luki saya, muridnya Habib Lutfi Bahkan, saya juga dulure Habib Lutfi Kenapa? Karena istrinya Habib Lutfi, Mama Salma, Itu sama-sama keturunan ke-9 dari Mbah Muhammad Besari Ponorogo Saya dan Mama Salmah, istrinya Habib Lutfi Sama-sama keturunan dari Mbah Muhammad Besari Ponorogo Yang mempunyai Bapak Anom Besari di Madiun Punya Bapak Abdullah Mursa Tukum di Kediri punya bapak namanya Raden Demang punya bapak namanya Pangeran Demang punya bapak namanya Ratu Jekulau punya bapak namanya Brawi Joyo Limong saya dengan Mama Salman satu nasa artinya apa? ada kedekatan antara saya dengan Habib Lutfi. ketika peristiwa penghinaan kepada Habib Lutfi ini muncul, saya konsultasi sama beliau, beliau hanya menjawab, Miftah kamu sebagai anak lebih tahu apa yang harus kamu lakukan maka kemudian saya memberikan respon terhadap orang yang berani menghina Habib Luthfi. Kenapa? Sederhana. Inna Allah mengharamkan surga bagi orang yang golem kepada ahlul bait. Satu. Disebutkan lagi. Laiyuhibunaahlulbaithilamukminintaqi. Tidaklah mencintai kami para ahlul bait kecuali mereka orang yang beriman dan bertakwa. Dan yang membenci ahli bait itu adalah orang munafik dan orang dunia Maka gara-gara ini saya respon Saya nggak ada urusannya dengan Nikita Mirzani Yang dia bilang londe, ini canteng bosok <risas> Saya yang biasa pengajian di Sarkem kepada mbak-mbak PSK Saya belum pernah memanggil mereka PSK saya belum pernah memanggil Bapak Pasaragam dengan istilah "londe". Kan nggak mungkin saya pengajian Bapak Londe Rahimah Kenapa? Karena saya menghormati mereka. Sementara orang ini berani menyebut Nikita Mirzani, Niki Londe, Nyuwon Sewu, ini kata-kata yang tidak bermoral, kata-kata yang tidak berakhlak, kata-kata yang tidak beretika. Nyuwon Sewu, kalau mau bener umpama nembak Nikita Mirzani, itu Londe, Niki Hibah. Kalau kemudian salah itu fitnah. Saya selalu menyampaikan apa? Ketika ada orang punya masa lalu jelek, kamu duduk bersamanya. Bukan untuk mencintakan masa lalunya, tapi untuk menata kehidupan berikutnya yang lebih indah, betul? Lalu ngelek, itu gak usah menceritakan keburukan di masa lalunya. Tapi duduklah bersamanya, dampingi dia, temani dia, untuk merangkai kehidupan ke depan yang lebih indah maka saya tidak pernah melihat orang itu gara-gara keburukannya satu saat saya marah dong, kenapa? ada teman saya membuat postingan gambarnya, fotonya Julia Perez seksi padahal orangnya sudah mati saya marah kenapa saya marah? ini orangnya sudah mati barangkali sudah diampuni oleh Allah masih kamu umbar aibnya apa kata Imam Syafi'i? Mohon maaf, apa kata Imam Ali? Ketika di malam hari kamu melihat orang bermaksiat dan kamu ketemu keesokan harinya, jangan pernah katakan dia ahli maksiat. Kenapa? Karena barangkali malam itu dosanya sudah diampuni oleh Allah sementara mata kamu tidak pernah melihat. Lah, bunyinya ngomong mabuk, ketemu keesokan harinya, jangan kamu katakan dia pemabuk. Kenapa? Karena malam hari itu barangkali Allah telah mengampuni. Jadi, nyuam saya, kalau kemudian ada seorang PSK, kamu ketemu dengan dia, jangan katakan dia ahli zina. Kenapa? Barangkali malam itu Allah sudah mengampuni perzinaannya Jangan pernah menghakimi orang, maka saya sering mengatakan apa? Kita itu sering menjadi hakim bagi kesalahan orang lain, tapi menjadi pengacara bagi kesalahan kita sendiri. Kalau ada orang salah, kita hakimi, tapi kalau kita salah, mohon maaf, kita bela bela. Maka bapak-bapak, hati-hati dengan ibu-ibu, ibu-ibu itu karakternya satu perempuan itu kalau disakiti, tidak pernah lupa tapi kalau menyakiti, tidak pernah ingat itu perempuan itu tidak apa? Raih, Raih sangel, eleng-elengan Pak, ya? wedok itu dilarani, tidak tahu lali. tapi tidak melarani, orang oh, tahu seperti ini Mila Wangwedan itu beda dengan orang orang si Ji. Wangwedok itu kalau nangis yang ditutupi apanya dia? Mulutnya. Tapi kalau cowok menangis yang ditutupi matanya. Kenapa cewek kalau menangis ditutup mulutnya? Karena cewek tahu dosanya paling banyak berasal dari mulut. Kenapa cowok kalau menangis ditutup matanya? Karena cowok tahu dosa yang paling besar dari cowok adalah berangkat dari matanya. Milang jeringan pensani Wong lanang Wong lanang ini gue kurang aja nenggalan gelo Wong ayu wow mulai baru bocuni gue gelo Wong ayu wow wow gelo bocerin rumah weh maka kalau menangis ditutup matanya yang saya curiga itu ada cowok nangis ditutup mulutnya, aku curiga jangan-jangan bentuk Elanang tapi isi bedet. Sang elia, kepada hikmi kita. Salamulahilullahi wabarakatuh. Maka tuan saya atas dasar itulah saya membela Habib Lutfi. Habib Lutfi tidak minta untuk dibela. Kenapa? Karena kemuliaan seorang Habib Lutfi tidak akan luntur gara-gara hinaan seorang Mahir Atua Libi. Tidak akan hilang. Tetapi sebagai murid, tetapi sebagai anak tetapi sebagai santri saya wajib membela kehormatan guru saya betul? Dan kemudian apa? al ilmu bila saya kena ilmu tanpa guru-gurunya setan, apalagi setelah saya beklutik maka saya nggak terima. eh malah saya dibilang dasar miftah pansos, eh please deh kalau saya pansos itu lucu, lucunya di mana? dia followernya hanya 46.000 saya 1,5 juta bro. Sombong amat Yang ada itu yang followernya sedikit Pansos kepada yang followernya tanya. Yang followernya banyak kok Pansos kepada yang followernya sedikit Eh, situ waras Maka saya bilang gak ada pansos Wallah semata-mata Yang saya bela adalah kehormatan guru saya cukup sampai di situ. Kalau kemudian dikatakan, "Apakah Gus Muna, Gus menghormati semua habaib?" Ya. Karena habaib itu adalah Ahlu baitul mustofa Tumuri, mereka orang-orang yang suci, mereka duriannya Kanjeng Nabi. kalau kadang-kadang Gus kita berbeda pendapat dengan habaib? Iya, karena saya punya konsep al-hurmatu khairu minat ah. Hormat itu harus lebih didahulukan dibandingkan taat. Semua habaib saya hormati tapi belum tentu saya taati, tergantung isi ceramahnya, tergantung pendapatnya. Kita boleh berbeda pendapat dengan orang-orang itu, dengan habaib itu. Kenapa? Karena mereka tidak maksum. Bahkan Rasulullah mengatakan, ketika seorang anaknya pejabat di masa Kanjeng Nabi mencuri, dia minta keringanan kepada Kanjeng Nabi. Dan Anda tahu apa yang dikatakan Kanjeng Nabi? Lau anna mata binti Rasulullah shallallahu alaihi wasallam kalau seandainya Fatimah anaknya Rasulullah mencuri, maka akan aku potong tangannya. Artinya apa? Jurianya kan nabi juga berpotensi, berbuat maksiat, karena mereka tidak maksum. Tapi ingat, walaupun saya berbeda pendapat dengan Habaib, saya tidak akan pernah mengurangi rasa hormat saya kepada Habaib, termasuk kepada Habib Rizik. Saya berpendapat, berbeda pendapat dengan beliau, tapi saya sangat menghormati dan mencintai beliau. Kalian gak boleh. Saya benci dengan Habib Rizik. Lah kamu bukan Habib kok membenci Habib, goblok. Kamu boleh cinta dengan Habib 1, tapi jangan pernah membenci Habib yang lain. Selama mereka ahli turunnya Rasulullah, selama mereka diikuti aja Rasulullah, wajib untuk dihormati. Walaupun tidak harus ditaati. Tahu enak contoh sing gampang. hormat kalau taati. Ibu-ibu isu masak, mateng, bojone maco, dicelup, Pak, ayo sarapan, bojomu jawab. Uloh sarapane mengkemawan bu, mang mengsarapan rie. Lah jenengan paham, dalil ini maka anda akan menjawab, Goten pak, uloh ngetein jenengan." Begitu jenengan jawab, goten dikongon karo bojomu, anda tidak taat. Tetapi tidak taat, bukanlah hormatmu kepada suamimu. Udah masak, Bang. Sudah aja, Pak. sarapan, Pan. ibu di Oke, gue jadi memang beda. Cenning, cengning. Wah, ini Dia mainin dulu, Biasanya jilbabnya pink. Saya jilbabnya hijau, insya Allah. Nikin Indonesia Cipanas, Indonesia niki Cipanas. Saya dibilang Gus lebih membela Niki Mirzani dibandingkan membela Habib Rizik. Membelanya dari mana? Saya pansos dari mana? Pulau itu kenal Nikita Mirzani sudah dua tahun yang lalu. Ketika saya diundang acaranya kuya-kuya sama Nikita Mirzani. Kan dua artis. <San> Sombong. Pulau kenal Kenapa kemudian dengan orang-orang yang dianggap jelek itu saya dekat? Karena selama ini orang-orang baik itu egois, orang-orang baik itu egois. Uang kalau itu luwih egois Orang jelek selalu memandang orang baik dengan mengatakan aku pengen misalnya oh ya wong kari. Tetapi orang baik ketika melihat orang jelek selalu mengatakan apa biasa orang bosok, egois. Orang baik itu egois. Saya pernah duduk di kafe, nunggu anak-anak pengajian bersama mbak-mbak Elsie -mbak Elsie itu pemandu karaoke Kalau di daerah sana namanya PL, panggil lagu Kalau di daerah Surabaya namanya PURAL Perempuan relatif- russel Yang mereka bekerjanya di puskesmas, pusat kesenangan mas-mas Apa yang mereka lakukan? Mewarnai, mewarnai kehidupan rumah tangga orang lain Kerja mereka apa karaoke, kakakroket dibuka, oke. Kalau punya tahu. Salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu ada orang ngaji lewat, mbak mbak itu bilang apa? Ya allah tuh, tuh lo izin, nggak mau pandu. Neko begini-begini makan ngaji malah pulau maksiat yang beri itu, itu aldi maksiat. Begitu ada orang baik, mereka malu. Saya pengen seperti mereka mereka ngaji saya bermaksiat Subhanallah, saya satu langsung mulus dodo Duduknya tujuh itu, ya teman masak Dari nah, ya, masa dua itu loh problem yang dirahmiin. itu orang ngaji boleh menengung apa namanya. sakit lihat yang kelak sampai lewat pesanan aku yang pada Ah, Cukupin Kamu cari muka ya? jalan jangan-jangan kamu naksir adik-adiknya ini Sorry ya, kamu sama adik-adik itu seperti Indomaret dan Alpamaret Maksudnya apa? Berdekatan tapi enggak pernah jadian Sangin-langin Ini kalau anak-anak hadroh ini fluvisa. Fluvisa birilah. Misalnya aku seset lampu surga, bocah-bocah hadroh, aku ajak lampu surga. Ini diakui, ini surga aku, kalau nggak lebih dari awakmu hadroh. Amin. Nah, kita pelak, kita pelak, kita pelak. Jadi aku kalo terus lihat kalau mereka tidak dari awal mau selawat tangan, 2 ribu teh. Jadi kalau kamu, sangen lah ya. Ayo, kamu jangan macam-macam mundur dikit. Kenapa cantiknya kelewatan <SILENCIO> Lih, uja -uja banteng, nih? Lagi bercanda-bercanda bandel pekan ini. Lagi pengawal Pulau Lautan Yogyo. Nabi ini laskar orang Aceh. Laskar orang Aceh. Ini diikir pura-pura susah nggak ini bagaimana impactnya? dan um, ya, kiai harusnya ngawasi kan sih kiai ini goblok aja iya Itu latar. Ya Allah. <Itulah, bro>. Ya. <tuk> Jadi 1000. Saya. saya duduk dengan mbak-mbak itu yang dianggap jelek. Begitu melihat orang baik mereka mengatakan saya malu tulus. Mereka berangkat ngaji malam-malam saya di sini ngelci. Sementara saya pernah ngajak para ustaz, para kiai jalan di depan kami. Begitu melihat mbak seksi, apa kalimat yang keluar dari mulut dia Oh dia bosok ahli maksiat Melihat gigi ke Jadi orang hibah itu egois Orang hibah itu egois Maka orang yang sabar kayak saya menemani ahli maksiat Atau bahkan yang mereka sebut londe dan lain sebagainya Kita gak pernah tahu Dan saya meyakini mereka itu tidak akan pernah menjadi londe selama-lamanya Menjadi peska selama-lamanya kalau tau mereka pengen jadi PSK selama-lamanya, mohon maaf, kamu deh, saya ngemoh Ya tua, ya ngemoh Waktu kalau gue cahadro, mohon yang rabi ke rondo tua, ya ngemoh Tapi rabi ke rondo tua, saya mati di isek, kan kamu berpotensi keracunan Keracunan susu ke luar, saya Tapi kenapa, bos? Jumoh kok, saya tetap rabi ke rondo bangka Napa? Karena minimal janda itu jujur. Sudah tidak gadis lagi. Daripada kamu nikah dengan gadis, tapi rasa janda. Iy! Lange, Lagi dengan ahli maksiat saja kita tidak boleh mencaci. Apalagi dengan abang, apalagi dengan kancing nabi makanya saya protes keras terhadap presiden Prancis Emmanuel Marchand, eh Macron gara-gara menghina bagilah Rasulullah Muhammad alaihi saya protes duluan tuh. bahkan saya nyindir Pak Jokowi karena saya punya prinsip wani milih, wani nagih saya milih Pak Jokowi, saya nagih Pak Jokowi waktu itu saya bilang apa? iya Pak Presiden Pak Jokowi Indonesia negara besar dengan komunitas muslim 87,9% dari 270 juta jiwa di Indonesia. Ini Presiden Prancis menghina Islam. Kenapa kok anda diam? Alhamdulillah seminggu kemudian Presiden Jokowi mengeluarkan statement apa? Mengecam Presiden Prancis Kejadian di Perancis itu tadi. Supaya jangan loh bisa ini paham. apa boleh? warna kiri, apa <tuk> kiri Oh, <bahasa> ngomong <tuk> Ampal, kiri. ini ampal lanang matinya di Lanang matinya di lana, jumlah rondo, mesti daripada jumlah untuk No, lha wong lanang cepet mati soal e stres, iki jebulane cerewet koyo wong lanang. <tuk> Pakde. Ya bolo-bolo kita koni. nih, minta kulo tak takon, mudah, takon. No, Kenapa sih istri-istri di sinetron Indonesia itu kok sabar-sabar? Tak jawab lha iya, mereka dibayar kok. Mila lah awakmu pengen bojomu sabar gampang. Bayar lo oh yang lucu mba yang bujo malah aja lo susok mba -so. <laughs> yang bujo malah aja lo susok -so, malah lo kaya <tik> londel aku lalu ngomong bambang, mba es kan ngomong tenangan pak melak di londel, londel, kaya bahasa, aku lalu rasanya kalau aku lalu juga ada cerita lucu sampai pengajian saya di klub malam itu mau diangkat menjadi film layar lebar jadi berbicara tentang dulu Gus semirta mulai pengajian di klub malam jadi itu gak ada cerita katanda lucu-lucu nih Pak kenapa Mbak Bapak pengajian pengajian Pulau Paneo Coba kamu ngomong apa? saya mau curhat dia ya ya, apa? kemarin saya terima tamu ya. begitu saya masuk kamar, ada subuh mau mulai bercinta dengan tamu saya, ada subuh terus gimana? saya bilang sama tamunya mohon maaf ya Om, ada subuh pending dulu tamunya takon, nah kenapa harus pending? saya malu om um, sebulan sekali pengajian dengan Gus Miftah. padahal kemudah akhirnya pending Pak Menanti, ada subuh begitu ada subuh rambung, namunnya jadi jaringan tak bayar tapi rasa kelor lah kenapa mas? aku yuk iseng, aku yuk jamaah ebus mifta ketak isi aja si tomu wong di si tomu ditempam kayaknya tau karo yang ngomong rapopo islam di indonesia itu antik tenang Uang Islam Indonesia itu anti kayak gini, jelas dia. Islam di Indonesia lebih anti daripada Islam di Timur Tengah. Islam di Indonesia itu bukan saya eh, buka aurat tapi sholat. Ini kita Amir Zani dia ya sholat. Dewi per sekian senajat, yang seksi dia senang mengalir nabi Itu Islam di Indonesia. Buka aurat tapi dia ya sholat, tapi dia ya sholat beda kalau orang Timur Tengah. Timur Tengah kan nutup aurat tapi oke semua sholat. Nah, beda lagi. Di Islam eh, Indonesia itu anti, ketawa eh, preman tapi ini wujud saya, anaknya juara MTG ini kok biasa kaya kaya gawiannya Remy, gawian pondoknya kok gimana? gitu <mukla> <mukla> <mukla> biasa ngepotong ngepotong kaya kaya Remy tapi dari kondoknya luar biasa biasa ya. Nah, kayak konon, tapi yang nggak asing. Ya, ya. nah, ini ya, iya, iya, ayo iya, ini siapa Mereka nambain, mangsek, macem -macem. saya iya, di Bali, iya, iya, iya, iya, iya, iya, Bali iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, macam iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, menyebutnya ngejutnya viral, kelas satu kopi saya tapi kalau saya musim pilkada kagal kalau saya sering ngombe es teh manis tapi kalau ngomong kalau lo nih, tolong es teh manisnya jangan diaduk Kenapa? Biar manisnya di akhir Karena saya sudah enek dengan pejabat yang manis di awal Pasir ya, cangkem itu pasti ya Ini rana salam Bupati tadi Oh no, kebuk cangkem Salam Bupati rasa melu-melu, oke Gaji, apa bedanya pilkada, kalau pilkab kan nah, itu tipis itu tipis PKB nih bu, lalik, -lali, jadi tapi lah pilkada, jadi lali. anjay biayanya lah, apa yang ngaji larbe pemilu sowan memilu, menu ngaji Begitu itu jadi lalik sebe-sebe kayak mau diantem, kayak salam, kayak laos kamu kan di jubur dong surat masak sayur dibulain di CDW sayurnya mateng dibulain di CDW yang macam oh berapa kok? enteng sepatu si Tom ya ini kira apa-apa tau? kira kondok, kira remi, cekir mulai gelingan tapi remi-remi tetap rosa judi zaman kapolresnya sini dulu pak Ehsan amin, kulon itu nanti disuruh ke Penjara di Bores, soalnya apa-apa Pak Haji main judi ditangkap karo polisi Dela lagu yang Romadon Ya aku lo teko, Gus, ngomong dikandani, Haji malang remi Pak Haji yo, malah malang judi, wah apapun -apa, kan gua, Haji ngang Ya gua apa-apa, ini tak tangani, Pak Haji Jadi ngani diperipun, Romadon, Romadon, malang remi Lah nunggu sahur ya Gus, Romadon malang judi, nunggu sahur ya Menang apa kalah? Alhamdulillah gus menang. Kos saja pergi berkah ramadan. Oh, Allah. Lange, langen. Pak Tom, umur murid dulu kan, <tose> kan sulit, eh, boleh <tose> Hidup Eh, sama temen-temen, jawab Aku karo itu, saya, di novel aja, nanti karo karo di dunia, ceritake kejadian tentang Perancis biarkan <e <-seks> ah, ya. Pak ditarik, ya lah. Jadi Pak jadi main dip, ngopi kok dia. Tapi mau Pak nanti pejabat di mata rakyat itu seperti gula di dalam kopi. Oh, ada rasanya namun tidak pernah dipertimbangkan keberadaannya. Bisa. Betul. Lacet like, cowok di mata cewek dia ya, pada kalau gula di dalam kopi. Kopi ini tanpa gula, Pak. Ya, sih, lagi ini souvenir. Gula-gula, gula-gula, gula-gula, gula-gula, gula-gula. Tetap mau ulang, Begitu, gawe kopi, kayak gula kemangi, salah sopo? -sa, Tetap gula, gawe kopi, kalau diem, -kel. gawe, itulah, cewek, cowok, di mata cewek, belas nonton, loh, pemerintah. Gak, loh, jelas sekali-kali, gimana salah kalau mau wedok? Mau wedoknya ahli sejarah Pak. Kan, gak, gak, <gulau> jengan senang lebih madu, tidak ada cara yang berbeda, madu yang asli atau yang palsu madu seperti itu di meja, palsu, itu berarti bulu madu, kalau ada bocol, ocak-ocak, itu berarti banyu. Nah, apa-apa, apa tapi jengan saya madu, mulai bujumu yang asli rambung gue gue ah, lu Tom? cici ya cici mau bojone jangan lagi Guus selalu mengatakan laki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara <SILENCIO> kenapa <SILENCIO> saya ngomong demikian? karena di depan kamera enggak <SILENCIO> nah, bersyukur nama anak-anak banyak du dulang pagi ini di status WA habisnya keroseng bahaya Saudara Nabi Muhammad gimana? <San> <San> <San> <San> bisa bisa, Kere desa. enggak Ya, apa, Apa Apa Aja cinta kita ke Perancis nih gue Supaya awal bilang Trisno karu kancing nabi ini tenang Kenapa kok Trisno karu kancing nabi ya? Cuma-cuma gue juga tenang Karena gue datang ke sini dengan membawa cinta Cintaku padamu itu seperti air kencing di dalam kolam renang Maksudnya apa? Wujudnya tidak nampak tapi hangatnya bisa dirasakan Dia sungguh tenang Sehingga salah kita orang habit Sehingga salah kita orang polisi Sehingga salah kita orang guru, Sehingga salah kita orang orang yang bunuh Sehingga salah kita bakul sate Ya nggak mau gerak uangnya sedikit sate Gimana semua sedikit sate ini. Acara selanjutnya, pasang kipas angin pas kipas, hitam yang kiri Saya bukanlah Nabi Muhammad. Tang Prancis niku ono majalah jengi opo hidu opo opo hidu opo hidu. Lalu niku gawe karikatur, gambari kanjeng. Gambari ini di oleh seorang guru, dibawa ke depan kelas. Di dalam kelas itu ada murid bislam. Diduduki gambari karikaturi kanjeng nanti. Bocah ini di emosi. Langsung dipateni dipenggal dulunya. Dek, ini dia. Pokoknya jantan di dunia. Iya. udah Gue lama dipasangin yang Allah. Alhamdulillah, gue belum gitu lho, suami pengajian deh. Kalau oh, apa pemerintah itu juga adil wow, Uang demo diumbar orang masalah. Oh itu sampai bakar-bakaran yang mari guru. Ndak sang dilarang. Wow. <Syukur> Jadi ente, pemerintah itu juga harus tegas. Jangan kemudian negara itu kalah dengan ormas. Ternyata oh, nih, ulun juga takon ke kerumataan, Bagaimana pendapat Gus Dur kan ada babbi yang bikin pengajian akbar seperti itu. kira ya, saya, Gebrisai, salah pemerintah kenapa pemerintah tidak tegas? Ayo, kono oleh kula dilarang. kulo ngaji lur panggung di telepon. Gus jangan ngaji dulu. Mbak Ana bebecek dijarake mawon. orang salah hadir trizik, tapi negara hari ini kalah dengan ormas. Kan ngoten, negara harus hadir di bawahannya. Malah ten itu oleh saya. salah tidak bisa menegakkan aturan. ini sing salah niku mboten seneng tapi bakul lotus. kenapa apa aku adingi macakku kok. Ngono to dia. Ding hanya, hanya, Ya Allah. Jadi ini. ini, angin itu lupanya ada nah jadi gue dikira lo ah, anginnya okay? <laughs> ini kalau -an. um ada orang lain yen oraker remi bener <laughs> <laughs> kalau disini kita masak, tapi dia juga dia, kalau disini, ini bisa kita masak gambar ini ku didudongkan dengan kelas, maka ini ada siswa yang emosi kemudian apa yang dilakukan guru ini ku dipenggal kepala bapak ibu, kita harus melihat secara subjektif saya paling tidak suka orang berdebat soal agama kalau kalian di sini takoning. Karena karena uang ribut si Mas jadi korpuser podcastan undang so podcastin cah. Waktu hantu kayak Riana, Riana. Nah, Riana Sampai saya bilang, saya besok masuk studionya jadi korpuser akan saya bacakan ayat kursi. Kalau ayat kursinya tidak mempan, ayatnya saya nggak saya baca, kursinya saya ambil saya lemparkan ke DJ. <tuk> Setan. Lagi lo takoning Apa pendapat Gus Mita tentang agama? Apakah semua agama itu benar? Saya jawab Semua agama itu benar bagi penganutnya Kalau semua agama itu benar titik, itu salah nah, Aku khawatir, si Tom bener-bener ganti agama Oh, bener Senin, Islam Seloso, Kristen Rabu, Katolik Kamis, Minggu Jumat, Budol nah, Sabtu, Dharma, Gadul Minggu, Gadulimah Dharma maka yang benar itu apa? semua agama itu benar bagi penganutnya menurut yang kristian sakmodare agama yang paling benar yuk Kristen. menurut yang hindu sakmodare astungkara yang paling benar yuk agama hindu menurut orang islam yang paling benar yuk islam inadina indolal islam maka nah, dua um, agama itu tidak untuk diperdebatkan, tapi untuk diamalkan. W. wong air, airan bab agomo. No, lah, yang terjadi di Prancis itu, wong gawe karikatun nenek Kanjing nabi presiden yang menanggulangi. Begitu dipenggal kepalanya oleh murid, justru yang diserang oleh presiden Prancis itu agama Islam. Dengan mengatakan apa? Islam itu agama yang sedang krisis. Nomor satu poinnya saya juga tidak setuju dengan pemanggalan pemenggalan kepala karena apapun hukum itu berlaku dan Prancis bukan negara Islam artinya apa? mereka tidak mengenal kisos tidak mengenal kisos, karena mereka bukan negara Islam Indonesia juga bukan negara Islam artinya pemenggalan kepala itu tidak buru, tidak diperbolehkan, tapi saya bisa mengerti karena kecintaannya kepada Kanjeng. Nabi lucu nih kalau <tuh>. Presiden Prancis yang dialek elek-elek Islam dengan mengatakan apa? Islam itu agama krisis menghina umat Islam. Padahal dia melakukan itu satu personality. Tidak menggambarkan wajah Islam secara umum. Nomor saya Ada alasan gara-gara kanjir Nabi dunia. Lakulah dewe soal kanjir Nabi. Al-Quran pendawa. Inna ladina yudhuna Allah wa rasulahu. La'anahumullah di dunia wal akhirah sesungguhnya orang-orang yang menghina Allah dan rasul-nya maka mereka akan diadab oleh Allah di dunia dan di akhirat mereka akan dilaknat oleh Allah di dunia dan di akhirat wadalaum ada dan mereka akan diberikan adab yang sangat menghinakan maka orang saya awalnya diberikan bukan menyentuh agama orang lain ada tak ada ini Seng Islam bali, oneng masjid, Seng Kristen bali, oneng Greco Seng Hindu bali, oneng pura, Seng Buddha bali, oneng Niharo Wis! Gak usah ribut soal agama Kanjin Nabi dan Al-Quran memerintahkan kepada kita La'idrohafiddi Tidak ada paksaan dalam beragama Debbie Corbusier masuk Islam Saya tidak pernah ngajar Terakhir DJ Katy Butterfly DJ internasional dari Thailand Seorang selebritis dari Thailand Ngedj di Indonesia kenal dengan saya 3 tahun yang lalu lah nge-DJ itu nyuwun selalu Pak Daniel. Ya kalau mau kau tangan kalo saya makan tau jadi aku ketemu di meski mesti aku nge-buka coba bukan untuk menjaga pandangan supaya kalau saya ngelirik tidak kelihatan <tuh> siapa kemudian yang bisa menyangka seorang DJ KT Butterfly dari Thailand, seorang DJ yang seksi, kemudian bertransformasi, meninggalkan dunia malam akhirnya masuk Islam. Dan saya tidak pernah mengajak mereka. Bohong kalau orang mengatakan, minta itu aja aja supaya orang masuk Islam. Enggak. Bagi saya jelas, la ikrah tidak ada paksaan dalam beragama. Agama itu pilihan, pemangsa fal yumin, pemangsa fal yagur, yang mau beriman, beriman yang enggak, silakan. DJ Katy Butterfly itu dulu tiga tahun yang lalu ketemu pula di Bali dalam keadaan seksi. Dia mengatakan apa? Saya itu kalau pulang sholat subuh, dengar adzan subuh itu rasanya ayam. Pada dia non muslim. Maka waktu itu saya berdoa, ya Allah berikan hidayah kepada DJ Katy Butterfly. Maka saya waktu itu menyangkanya apa? Yang masuk Islam itu DJ Katy Butterfly bukan dari Corbusier. Karena waktu itu dia nyaman kalau dengar adzan subuh. Delalah seiring waktu sama-sama sibuk Saya gak bisa kontak mbak DJ DJ gak bisa kontak saya Manajernya ganti Akhirnya kita lost kontak Sampai sebulan sebelum dia masuk Islam Telepon saya Melalui manajernya yang baru Mbak DJ beritahu ketemu sama Gus Miftah, Kenapa? Kayaknya mantep pengen masuk Islam Maka saya temui Saya bilang Kenapa kamu pengen masuk Islam? Kan Bucat pernah bilang Gus Miftah Saya itu kalau dengar latar cukup nyaman Beda dengan orang klien, kerumatan Susah Obnewa keuntutan Jual perumahan, bawa bawa dia nyaman dengar ngeredem. Akhirnya satu bulan yang lalu saya tuntut membaca dua kalimat sahadat. Seorang DJ internasional. Maka prinsipnya satu. Kalau kamu pengen Islam dilihat sebagai agama yang menyenangkan, perlihatkanlah akhlakmu dengan akhlak yang menyenangkan. Kenapa? Mereka tidak melihat agamamu. Mereka tidak membaca Quranmu. Mereka tidak membaca hadismu tetapi mereka mereka melihat akhlak dan perbuatanmu tiga mesin yang nengke pulang sama kamu dari Australia Antonio Skudori datang ke pondok saya bro, I will to be a Muslim saya ingin jadi orang Islam why? because your sure, Islam is enjoy, relax, and happy Islam kamu itu menyenangkan coba saya itu untuk membaca sahadat dia pulang, selesai hanya datang ke Jogja ketemu saya minta di sahadat. saya ketemu satu keluarga di Jerman melihat saya melalui Instagram dia ateis tidak percaya dengan Tuhan DM saya, Gus tolong bimbing saya masuk Islam tadinya saya tidak percaya dengan Tuhan Tuhan itu tidak ada, Tuhan is bullshit, Tuhan is nasib, dia bilang tapi gara-gara saya lihat Instagramnya Gus Minta saya pengen masuk Islam, datang dari Jerman, sekeluarga ke Pondok, Jogja naik pesawat satu keluarga <tuh> sampai jogja saya tuntun saja dua hari kemudian dia pulang ke Jerman. Saya pernah mengislamkan satu keluarga di Belanda. Saya diundang ke Belanda. Akhirnya saya bisa keliling Eropa. Karena kenapa? Mereka mengatakan Gus Miftah itu ku islami seneng. Jadi kalau Gus mau masuk Islam, saya tolak melalui saya. Saya minta kepada ustadz yang lain. Dia mengatakan apa? Kalau saya harus masuk Islam, harus melalui Gus Miftah. Kenapa? Karena Islamnya Gus Miftah itu menyenangkan Dj Git Katie Badrovay sama, karena dia mengatakan luar Islam istri really enjoy yang hebat. Bilangnya lagi lah, pengajian kok digawe susah, awak kok tekorheleke nih susah. Oh, bangunnya musim corona, gila loh, badan. Kita coba sapu sih, loh, pengen booking KTP, cuy. Ini asal sumbangan, halah lah, puluh KTPnya KTP dia dikumpul genggong, gendu jatah rondo. Kenceng loh, kenceng. Om oh, menemui musim corona, gaji dipotong, perusahaan karyawan diliburkan, duit duit angin, cicilan orang mandek, angsuran orang mendek, gini obatnya Baya, bayar, orang mandek, kok pengajian digawe susah, digawe seneng mangan, mino latihan pulutan riki ini kan duit duit, cicilannya oke emang mau nonton pondok mulok, nopo ayo nangis bareng apa sih ngerasake apa utok kan lockdown kita kenglock pendapatan down psbb pegawennya sekarang kau sih bangkrut odong-odong kalian jaringan psbb perasaan sih dianti-anti maka harus menyenangkan supaya nopo seneng lagi barang mewah jaringan hinggil larang oh, konya tane ibu ibu itu nengomong okay, okay, mau keng hinggal keng penanggutin ngarap ibu juli ini loncengkan kagum masker itu banyak manfaat deh ya. benda merengkut orangnya apa apaku mampu rakosok anjani mencegah korona mencangkemu ras rewet ngomor tepapan men apakmu promosi orangnya tau udah bingung masker ini pokoknya deh supaya pengajian kita bisa lancar tetap lakukan 4 hal mencuci tangan menjaga jarak menggunakan masker dan yang keempat mentaati prokotol eh prokotol kenapa <SILENCIO> ini protokol kalau makanya ya betul prokotol maka malam hari ini jeningan kulajak bagaimana cara mencinta Rasulullah? akhirnya selawatan di sini kok mau belakang mobil mobilnya begini lah kan ya ini pokoknya di sini disuaih ini istirahat itu vokalis <gaduh> <gaduh> Vokalis iku <lalu> ini kalau rumahmu gak meyakinkan <gaduh> Ayo, <tutuk> ayo <tutuk> <nanti>. <tutuk> jalan lagi lawas nah, nah, apa banyak? jadi lawas janji, kawas, ibu jadi masih Eh. Pak Long tua Apa? Maklum Long tua Senakan Ya, Ngandani Eh, takut! yang ndang sesuai dengan jiwanya Pak Tom. Lah jiwane jiwa sawer. Ayo mawon, culit yo oke coba. Ah, mau ke saweran dingin ndang. Eh, kita omongno. Lah cobaan iki mesti oke okay, to. Karena kalau sedikit namanya cobain Belawai duit kunjungan si kantih istri, koma. Koko istiqomah, kok abot iya Istiqomah, itu mestinya abad. lah enteng jadi istirahat. Sabar itu kan tempatnya sih, kalo pembentuk dus no Sabar itu kan dewa, kesing dewa, kesing kongkong. Koko, koko, koko. Nggak abad lagi abad soal ya? Dia lah sabar enteng aja ya maka kalau kamu hidup dipenuhi masalah bahagialah berarti kamu manusia karena kalau diselimuti wijen namanya undi tapi ya jangan gue aku Allah menciptakan manusia berpasang hai, betul hai, kalau kamu tidak punya pasangan jelas Kamu bukan manusia ngopo hai, hai, Mas Andri Putri tidak dengan elok Tapi luluhkan Mas Andri Putri dengan kopi itu Yeay! Jangan bawakan dia kado Tapi bawakan dia mahar. Ya, masuk <Mereka>? dalam Al-Tur'an ketika Muhammad bersamamu artinya apa mulutmu basah dengan solawat bibirmu bersenandung solawat hatimu di dalam hatinya ada solawat di dalam otaknya ada solawat di dalam akhlaknya ada solawat Allah tidak akan pernah menghadapmu Amin Ayuh! ini janji Allah maka kalau hanya koronan saya Gus Minta selalu mengatakan berdo'alah kepada Tuhannya Corona, supaya Corona segera dihilangkan, jangan gara-gara Corona kita kehilangan Tuhan, betul? Betul! Setelah Corona diambuhi Gusti <tuh> Maka, kita sakit dan selawatin, InsyaAllah Corona hingga legal minggat amin Ya Rabbi Ya Rabbi Ya Rabbi manusia nanti bujuroh itu bunda astuti niku setino moco solawat minimal peng 10 hebu cakal tasbeh Bu bujuroh kok pamer nggak di kok pamer itu udah lu pamer kok gila. nggak diriak raslo wales kau ini pindah lagi kok nggak Rencana, então, é, é. enak kok rencana ini. Itu, eh, bujuni Tommy, Tom oleh bujuni, Wi, Bu Sukur, atau Bu Juni dan Tom oleh Bu Juni, Wi, Bu Sukur, Bu Juhayu, si oleh Tom, sahabat Bu Juhayu, Mi Tom, sahabat Tom, bagi nangkis, nangkis, nangkis, nangkis, nangkis, nangkis, nangkis, nangkis, nangkis, wong wedok ini si siji, terlalu banyak mengingat wong lanang kelemahannya si siji, terlalu cepat meletakkan tangan wong wedok kok dikeselan pisang, hei lah sak modari keling. terus kejauh lho kok nih laki-laki nomer tuh di delok, nomor HP tulisannya nopo Malaikat Isra'il wohh, wohjohnya penasaran, kok nomor HP ini Isra'il itu lho buru-buru wedok lho rancar lho wik, lho rancar seponnya wujudnya anak-anak menjengah yang mana kan isrofil lomba-lomba nanti si wedok rumah, si Tom rumah pengen ngapain kopi mah, kopinya mana mah? lah itu di toples ada kopi, papa lah gulanya mana? itu di toples, yang terusnya garam si Tom protes kalau muncul gimana sih mah? gula kok diterusin garam ya sama dengan papa di api Siti diterusin Tommy <tik> apa Tom, sabar ini adalah ujian ya eh pengajian hujung kulang itu sebenernya mau co-serat eh ini sepuluh sampai aja masuk ruang operasi kulau kasih pengajian tentang tuban ditelepon dari rumah sakit, gue minta segala si pulang istrinya mau operasi hujung kulau loran apa? mau mantuk dia, akhirnya kulau dari tuban terus perasaan bercampur aduk kulau mulai ternyata istri saya di kanker satu tahun yang lalu itu masa-masa menurutku loh. Allah memberi nikmat saya dan Allah memuji saya. Memberi nikmat saya. Nopo. Hari itu saya mendapatkan dua penghargaan. Satu, santri of the year. Saya Indonesia sendiri kira Nomor lorok, kula dapat penghargaan Muslim choice Award Sebagai da'i yang mampu menyebarkan Islam dengan menyenangkan. Nih, tapi di sisi lain, kula diuji kali. Bersihlah, nopo. Bojo kula melabur rumah sakit, difoniskan jadi aku aja nangis nangis aku bingung Rp. Yuyu mergul bersyukur oleh penghargaan Rp. nangis berguluh bujoku loh padahal bujokmu ngomongi lah bujok lu apa, -apa. Lagu aku ngomongsi tau, mongongi ngomongi mung bahasa Indonesia apa ya? sehanya-hanya loh aku ngomong bahasa Indonesia kan ngelang kamu oh, cuma satu-satunya, kamu bisa ngunih goblok atau ini. sehanya-hanya pandangnya kok, bahasa Jawa gitu anyang ini angin kan kok nguyuh hanyang-hanyangan, apa bahasa Indonesia? berhawal bahasa kecil awal menawan. nguyuh hanyang-hanyangan ini bahasa Indonesia kencing macet-macet. ayo katakan, musuh si jelas. apa bahasa Indonesia? Orang-orang masuk mencuci, ternyata orang bedanya beras kalau sempak. Lah, bahasa Jawa beda, lah, berasku di khusus sih, sempat dikumbai. Bener, wajahnya ampuk, ngomongin coba saya dulu. Saya kasih motor songkok silet-pite, sapi, wedus, sebenernya teteh. Lah, lah, bahasa Indonesia, bahasa Jawa beda. Ayo, celakak wani, bisa baca petroni ya. Pelai pita jengkel, po. Pencahong pita. Bener, pelai untuk sopo? Imelek ditah. Terus apa? Tapi pinter, tak ngaji orang nyambung wong ke di Di. santai Hitam belum tentu kotor, putih belum tentu suci. Nah, ya kan? Karena ini kok kain kafan putih tapi menakutkan. Kain pisau penggosok apa hitam tapi menyenangkan. Lalu aku dibilang yang mengaku kecil Irma. Oh, mau ke Irma, Allah. Ya, manus ya, ma. opo, kalo bino manusia. Kamu nasehat sama Siti ya? ya jadi coba mudi lagi aku ga yang letak LAD apa kodi daripada, kan abiro? apa kamu ya, apa kamu ya pilih harus optimis dan rupanya payu, makanya hawa kamu payu, payu insya insyaallah amin, mana ini ya ya Allah, bila dia jodohku, jadikan dia istriku ya Allah namun bila dia bukan jodohku, cabut saja nyawa jodohnya ya Allah. Jadi lopoh, pon kalau operasi bujubul, bujubul lagi pon, ini pon bagus operasi. hanya titipan, uret titipan. Jangankan cuma ini, nyawa pun bisa diambil oleh Allah kapanpun. Oke yuk nyongko, konco pulau, jadi kempot mati. Niku 3 bulan, umur sebulan saat gerenge viral. Terlukung pulau, kus, bokulah tuh ngake, tosophiral kau jenengan Bendino bocor-bocor ada kawan mengunggah di YouTube kok. Kus tak tuh ngake, om mukomukom viral, mukomukom laris, laris ini aku pas sedang duwe program kali kuluh di beberapa tempat kuluh nganggung bareng kali usi kempot penggemarin masih di kempot, niku namanya Sobat Ambyar yang seneng kali kuluh namanya Santri Ander mereka, nama jadi ini, apakah Godfather of Brobenhut lagu seputah gitu PPM, eh Presiden Terapun Dosa ya ini panggil paling ini pilih Oh, jenguknya ini pedusagi soalnya di toko toko, tapi kalau bisnis soal keuangan, aku selalu boleh ke Jawa, lemua ya, jujur, ini, tak buka satu gedung, kita boleh, beduk ya, gedung pondok itu, awak tato, ini tato Ada mba-mba LC seksi, kini tato cecak Dulu-dulu jadi diboyok sambil aneh-aneh dan gue itu pukul Terus Atau selesai umur, kenal lu takkan lupa gimana cara tuh orang bertato gampang caranya kibon jangan nambah tato gampang tuh apakah orang tato boleh surat boleh diterima apa enggak ya mohon ngomong saya bukan panitia pak halah mana tuh kira-kira suratnya cerewet pulau ngajak umroh soal tato semua seneni ini kalau boleh siaran ini umroh aja padek oh, alami ngono pak ngomong-ngomong jadi no panitia soto pokor Allah, pokor Allah moleh nabi bin, ameles ah, madamu. lah moleh nabi bin roleh selawatan, Gus, mangan makan pada akhirnya, menunggu selawatan iya mangan ya sego iya, mau nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge iya, mau Corona nge nge nge nge nge misi, mau koronar roleh gajin, gilalah pengajian oleh badokan, lele iya Allah ini ngelaknya tak kaya ini nangkapi <susuk> kuwinter ya, mantan coket ya <laughs> <usuk> <usuk> wala aku ini ngaji di Jurovia, tak kaya kok hari ini ini koknya setruk ini kaya ceripan selam akhirnya nopak bojo kula dimasuk ke ruang operasi Pamit kali, Bu Loka. Bu. Orang, -orang Anda tahu, stroke itu gejalanya apa? Penyakit stroke itu gejalanya adalah karena adanya ketidakseimbangan antara stroke gaji dan stroke belanja. <tik> Pananim tahu, stroke itu penyakit apa? Stroke itu penyakit yang diakibatkan gara-gara senyum yang tidak seimbang senyum seimbang itu ke kiri dua senti, ke kanan dua senti uang setruk uang di woang, contohnya apa? contohnya di. Apa ya? senake Bila ada tempat akhirnya Ah mau sampai disontek, bius saya tas bahan itu copot, kalau gitu baju benar-benar tidak sadar, dokternya medal. terus Gus, yang jeningan itu mau kok bilik umah, terus tangannya ibu mantep, kuno ondo, ditindel tas itu gemes, paling 50 wes 50-an, 10-an, istri saya itu orang yang mendawamkan sholat siang, malam, pagi, sore, aku mau surah minimal sepuluh ribu kan. Tapi lo ini kalau lo hasil di bayo. Soalnya lo pas surah wadah, lo kata bujokulah ini bangku loh. Ya. Sebelumnya bujokulah gilum di pagi. Asalkan saya mau diracun. Mantap, bangun cain mantap ya. Surah wadah, ya, penuh. Perni. Yeah. Lockdown, bujuklah kalau kalian udah kamu berangkat ke Malaysia berobat. Niatnya jangan berubat Wes jalan-jalan saja, sam, sambil selawatan di Malaysia. Bujuklah makan yang soal selaw.. Malaysia selawatan. Wes aku rasa soal ngancam wa kamu mereka mengaji, ATM, gini kok, nih nggak tahu banyak pin. <sum> Bapak-bapak harus tahu ya, penyebaran virus corona itu melalui uang. Makanya kalau anda sayang dengan istri, tolong istrinya jangan dikasih uang. <tik> <tik> Lakukan yang dua-dua di bujumu gampang. pak minta uang, jawaban. Waktu adalah uang. Makanya kalau istri kamu minta uang kasih, waktu. Dia adalah emas. Makanya bujumu jelok emas, menang. <tik> Contoh ratawan jalur Oh, jadi kan nyambut baliknya enggak? Ya, saya sepakat istri itu harus bekerja Kenapa? Karena suami itu hanya titipan Artinya apa? Kalau tidak diambil Allah minimal diminta mantan <Sat -tikun> Tapi sebagai suami saya tidak akan pernah mengizinkan istri saya bekerja Kenapa? Karena istri bagi saya cukup menjadi tulang rusuk tidak harus menjadi tulang punggung <Sat -tikun> <Sat> Iya <-tikun> kalau Raffi dulapnya Bapak Bapak lho, yang mau lemah di HP ini orang nonton Youtube goblok ini kayak layatan Ya, La, sholawat itu jenisnya nomor maafan guys Nah, ini gizi si, jarang diatur, gak? Bapak ibu, sholawat itu jenisnya nomor dua. Paling ini, ling, Pandang Dewi, mana? Buatmu jadi sholawat, kan, Gus? Ini Pandang Dewi, misalnya sore, dan ramai, misalnya buli, dan rem. Dan rem, dan dewi, dan ramil Danramil, dan kesukaan, dan jok jarak. Dan jok itu pemandangan jok Jadi, orang-orang hamil, mengundang biaya istimbul, sah. Dan juga, mainnya tak kalah. Dan jumlah kantornya jengkel, Padahal panitia ini kok rame, begitu ngaji istimewa bawah sange ini nyebut, ya potim, ya potim, ya potim, ya. ya, Nah, dan rame dia protes segelnya acara kok rame, kok disebut sini kota, kota, kota. Nah, kiri kiri ini dibungain, pagi aing, ah, ini kau rame, oke, ya kok rame. <laughs> Soalnya wajib ngomong kali, yang pertama namanya solawat umdah, yang kedua namanya solawat ziyadah berkati. Solawat unjah itu Solawat pokok. Solawat pokok itu ngapain? Solawat yang ada di dalam solawat. Asyadu ala illallah ilallah wasadu anna muhammad rasulullah. Baru solawatan. Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad sampe fil alamina innaka hamidu majid. Niku namini solawat unjah. Asyadu ala ilah. Kuzminta kok? Sahaja diri kok duduk-duduk? Oh. Imam Papah dan Imam Syafi'i Allah ilaha illallah Sampai fil Alaminah majid Ini Imam ya La, Imam Allah ilaha illallah lagi? <weaknesses> kok La Imam sahafi'i as'adu ala ilaha illallah Sampai rampung fil alamina innaka hamidun majid warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kalau Imam Hanafi'i as'adu ala ilaha illallah Bersalah ngantuk Bes As'adu ala ilaha illallah Allah Rasulullah ala Muhammad wa ala alihi wabarakatuh Karena mereka tidak menggunakan sayidina. Nah itu Imam Hanafi'i Dan Muhammadiyah Lam Muhammadiyah itu biasane tangkiyate Syafi'i tapi shalawate biasane nyuwun sing Hanafi. Kemudian kalau Imam Hambali, Imam Hambali sabun ketemu kalimat Allah takkan tak obek. Aga hadiah nu barakat itu shalawat taibatulillah, shalallahu alaihi wa nabiyyi wa rahmatullah sallallahu alaihi wa alihi wa tabihi wasallallahu kalimat Allah, toing, toing, itu Hambali. tidak Hambali. Yang keempat, Imam Maliki. Kalau Imam Maliki dari awal sampai akhir tangannya ubarah, ubarah, awa ring oleh model kok model nomor calon nomor 5 Kebun dasar. Niku solawat unda. Asyaa. Alhamdulillahirobbilalamin. Muhammad. Gosipan yang dosa itu dina atau pembuatan kulong yang dosa itu dina. Mereka kulong tak di mana ikraman marang kanjer. Nanti. Kalau engkau kalau jadinya berapa jadinya engkau Bupati itu kok yang terhormat ibu bupati adalah bupati. RT loh yang terhormat Pak RT. Lo bupati kalau RT itu pangatnya dulubudi. RT, bilang lagi dengan kirim surat sih disebut masih RT ini orang bupati nih. kepada saudara di RT 1 RW. Ah, terkenal RT. Belok bupati kalau RT lu yang penting budi. <San> RT, lu yang pilih bupati apa RT? <San> RT, bupati pengajian diundang, rumah si teko RT lah diundang, teko deh. Bila jiwinya RT terkongso terus, Sang gantungnya RT kelasnya fitness, Sama dulu awalnya fit, ati nih ngenes, Menurut gua, gue ngebusuk kondisi lu, lu diisi RT ini gak nge-bupati, Gini omelnya, Soalnya pilihan bupati, Orang tua, pilihan RT, orang-orang, apa-apa bahkan kan di makan udah ngelaskan tapi? panas lah, lupanya kaya utaran. lah, <tuk> <tuk> ya, gos pitan yang gos ayidina karena ikraman diman, apalagi kita yang tinggal di Jogja betapa kemudian Jogja itu menghormati orang luar biasa jahatnya kaya, ngasal dalem panggilannya kan Jowo, wooo adil-adil karena kita menghormati beliau-beliau ada -beliau. gbph Gusti, bendoro, Pangeran harno wooo Ono KPH Kanjeng Pangeran Harjo. Ono KRT Kanjeng raden Tumenggung. Jajar. lagi di KPT. Keparat. <tuh> <tuh> <tuh> laksitong Tomke KSM. Iya singgal motor. Singgal baru motor. Oh pemenang karu kanjeng Nabi masuk jangkar muka mukamat mukamat mat muka mat pantes saya Muhammad <tuh -tuh. tapi jangan saya orang go saya idina juga apa gongcangkem cangkem mungkin orang siapa tuh hanya gara-gara saya idina saya idina itu atlet nambah bendoro kita tuan kitor sakit hormat kalau cucu kanjeng nabi bawaan Habib orang yang dicintai. karo kalau nabi jangkar orang pantas. Bila aku bilang, aku sayang, saya bilang, aku sayang, saya bilang, aku sayang, saya bilang, aku sayang, saya bilang, tambahan sayang, saya bilang, aku sayang, saya bilang, aku sayang, ini bilang, aku sayang, saya bilang, aku sayang, saya mau mama niku, si gua cogos wahai dan kawan-kawan. Dari sini tuh berjanji maulid di niku kape kepetong sorawan. Ziyadah. Kaya bunga. Robi Robi wajinal khusna wadinal khusna bihormatihim niku jenengi sholawat ziyadah sholawat nariah, niku termasuk ziyadah Allah SWT, dan tibil guru niku ziyadah ya Rasulullah, niku ziyadah ya Rasulullah, niku ziyadah bedohnya nopokarumda yang sholawat umda itu boleh dibaca di dalam dan di luar sholat nomor <tik> TV kalau Juni Allah SWT, Allah kalau Remi, jadi kamu nasional. Begitu menang, ulang saluran di Muhammad. Oh. Alhamdulillah. Biasa <tik>. ya, pegang Remi, alhamdulillah. Berhubung kayak kantung doang lah solawat ziyadah itu hanya boleh dibaca di dalam, kalau solawat ziyadah hanya boleh dibaca di luar solah, nggak boleh dibaca di dalam. <tik> <tik> Bunda oh, menang terus, baik suaranya. Api, Asadu Allah, Ilahi Allah, Wasadu Muhammad al Rasul. Ya hanam, na, ya <tuh -tuh> Allah, al ya Allah, ya ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya ya ya melakukan itu jelas man adama mau li di kung tulau yang menguliakan hari kelahiran kanjeng nabi kabe supaya kalau termasuk banser, ini, ko. yakin, sabati, banser, aku, sopiko, banser nih kok yakin besok bakal pikan untuk safa di bawah kanjeng nabi termasuk banser kaya bilang besok nubusur kok banser kawal lagi nih memang aku kalau nih nunggu nih toh jadi kalau nikah tolong nikah dengan banser oke okay? Karena harus dengan banjir jelas, kiasinya ya, dijaga apalagi hatimu Banjir <San> kan? ya izinkan ibu, relakan dia jadi imamku Bilal do'amu serta restumu, majulah ibadah istighoromu, calonku Jangan ngajar wajaran sebelum engkau halalkan <San> langsung kan mau nak dulu dulu ini dan gitu ya semoga ayu ya ini umur belum Saya lihat, saya indah.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 Uh, karena saya setiap Senin Sama Selasa ada syuting di Trans7 Dengan News. Tonton-tonton nah, setiap Senin Sampai Jumat Dengan Hasanah, eh, Teng Trans7 jam setengah 6 Dengan News TV setiap hari Jumat Pukul 20 malam Acaranya ngobrol bareng Gus Miftah Kalau pengen Kajian-kajian Abu Sunnah Itu bisa diterima oleh masyarakat Indonesia Melalui acara-acara Kalau ini pamit di dekat dengan doa karena yang dan hanya kubinya langit untuk semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.